Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor Dimanapun kalian berada DivaTV kembali hadir untuk mengabarkan Kabar terbaru seputar Lesti Kejara dan Rizky Bilar bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe, serta klik tombol notifikasi ya, para sahabat. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat, sekitar listel tentunya. Baiklah, para sahabat, ya, selamat kalian. berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ada sebuah kabar spesial terbaru nih dari idola kesayangan kita bersahabat ya yang mana ada menggandar di Sky Bahwa kakak Bilar masih di lokasi syuting ya Wow terlihat sangat ganteng dan keren banget ya kakak Bilar Tentunya mudah-mudahan malam hari ini selalu diberikan kelancaran untuk syutingnya kakak nih amin Dan mudah-mudahan juga selalu diberikan kesehatan ada kalimat yang dituliskan luar biasa oleh Bang Adis Kaya terbaik sohib aku Rizki Bilar Masya Allah bangga persahabatnya ternyata Kakak Bilar adalah teman terbaik Adis Kaya Masya Allah mudah-mudahan selalu menjadi sosok inspirasi dan menjadi orang baik untuk semua orang dan selanjutnya kita lihat juga persahabat di sini ada sebuah kabar yang mana di sini ada vlog dari ranstertainment Iman, ya, Bumil. The Sultan ini dimasuk berita di Trans 7 nih. Masya Allah, banget kita salut sama judul ya. Minggir, Bumil Sultan mau lewat, katanya tuh Masya Allah, banget ya. Oh, tapi Gita Slavina, Aurel, dan Lesti itu personal sebagai ibu hamil. tuh Masya Allah, banget ya, minggir. Bumil Sultan mau lewat katanya itu persahabat yang luar biasa Memang The Sultan banget Mudah-mudahan Silaturahmi tetap terjaga Dan mudah-mudahan selalu harmonis untuk hubungan Bumil-Bumil cantik dan Bumil Sultan Hubungan tersebut di kembali oleh akun Leslar Lovers Halukiyut Ada kalimat caption yang dituliskan Minggir, ih nih sih? Minggir emang ada apa? <laughs> Aduh, persahabat yang luar biasa banget ya. Mudah-mudahan saja selalu sehat dan selalu banyak orang yang mendoakan terutama untuk idola kesayangan kita. Dan untuk berikutnya juga kita lihat persahabat ya di vlognya kakak Bilar yang baru diunggah di channel Youtubenya. Masya Allah banget itu curhatan dari Bapak Daniel persahabat ya. Ada sebuah kabar yang kita tentunya bahagia. Bahwa insya Allah persahabat ya untuk channel bahkan tentunya ada 1 bulan 8 episode ya masya Allah kita doakan yang terbaik persahabat ya amin kan mudah-mudahan 8 episode satu bulan dan tentunya episodenya tetap berjalan dan selalu memberikan kekiutan nih kabar baik serta kabar bahagia untuk kita semua para fans dalam persinggahan tersebut juga banyak sekali tanggapan dan komentar yang sangat positif diberikan dari akun Instagram Karawang ini mengatakan, Alhamdulillah satu minggu yang dua kali dah ada program baru, Alhamdulillah rezeki BBL, semoga JWBCL dan program baru sukses, Amin. Doakan yang terbaik persahabat ya untuk karya-karya dari idola kita. Selanjutnya juga persahabat, tentunya ketika di vlog Kak Bilar ini ternyata kakak Bilar ini memakai tentunya sweater, jacket hoodie, couple Pemberian dari Arafi Ahmad dan Adikita Slavina Masya Allah Luar biasa Terima kasih Arafi dan Mama Gigi Yang telah memberikan jaket kapalnya untuk Lesti dan Bila Terlihat sangat keren dan gagah banget kakak ya Bilar ya Masya Allah Luar biasa Diunggah kembali momen ini oleh aku Lesti Bilar Galeri Underscore Kalimat caption pun dituliskan Makasih Arafi Hodi kapalnya Cute banget katanya tuh Yuk kita ramaikan flow kakak bilang Mudah-mudahan tetap kompak dan solid selalu mendukung karya terbaik dari idola kita Dalam postingan tersebut banyak sekali tanggapan juga yang diberikan dari para fans yakni dari akun Instagram Hauflin mengatakan Alhamdulillah cail mau tayang 8 kali sebulan amin Doakan yang terbaik sahabat ya Yuk dukung buat idola kita Dan selanjutnya juga ada sebuah unggahan spesial yang mana ini info buat kita semua, persahabatnya dari Lesti Daily langsung yang menginfokan live dari tidak lase Kejora malam ini persahabat ya disayangkan banget nih ada info batal persahabat Guys, maaf banget ya, semuanya udah kita siapin, tapi tiba-tiba Bos Babe lesti Kejora, ada urusan yang gak bisa ditunda. Tapi tetap memenang giveaway, akan diunggungin besok setelah tun terus ya. Sekali lagi, tentunya Mindy mohon maaf tuh persahabat ya, karena dedek lagi ada urusan yang gak bisa ditunda. Sementara tentunya live-nya dibatalkan persahabat ya, tetapi semuanya udah disiapin mudah saja ada kejutan lain yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita Inilah persahabat yang info dari Lesti daily Langsung yang menginfokan bahwa live bareng dedek Lesti malam hari ini gak jadi Dikarenakan bos babe kita Lesti Kejora ada urusan penting yang tidak bisa ditunda persahabat ya Yang penting mudah-mudahan dedek dan baby yang selalu sehat, amin